Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Kita buka kelasnya dalam doa. Saya Pimpin Alam um, Agama Kristen, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami dapat hari yang baik, bersyukur untuk semuanya itu. Kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Semua berkat dan kemurahanmu saja. Hari ini kami akan membahas tentang uh, lanjutan materi HTML. Kiranya -kira kau yang berkati kami, kami bisa memahami dengan baik. Uh, dan juga mempersiapkan diri kami untuk besok praktikum. Terima kasih Tuhan Yesus, Halu ya, amin. Ya. Teman-teman, silakan nyalakan kameranya. Kita dokumentasi dulu. Hari ini kita ada teman baru. Apakah sudah memperkenalkan diri? Belum, belum. Oh, belum ya. Nanti kita akan minta kenalan ya, Ren. Bang kita dokumentasi dulu aja ya. 3, 2, 1. Kita akan melakukan aktivitas dulu. Ini kayaknya yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Kita akan kuis quiz, ya, kuisnya apakah sudah muncul di morning? Coba saya lihat dulu, karena link-nya ada di situ. Dengan slide-nya Pak Suleman, dengan videonya Pak Suleman, itu materi kita dari pertemuan 1 sampai nanti pertemuan 15. Kemudian, saya juga bersyukur ada kesempatan untuk rekaman. ya. Kemudian rekaman kodingnya ada di Halo Man Studio. Dan untuk source code-nya, yang jadi catatan belajar saya ada di GitHub. Ada pertanyaan dulu, teman-teman, terkait dengan kegiatan kita barusan. Nanti saya review ya hasilnya. Apa tuh singkatan HTML, teman-teman? Silahkan. Saya, Ci. Boleh sebutkan nama? Yeskil, David. Yeskil. Hypertext ya. Markup Language. Oke, tadi benar berarti ya? Benar, Ci. Oke, berikutnya. Boleh langsung sebutin nama ya? Kemudian yang kedua tadi. Apakah tag title berada di dalam tag body? Salah. Ini tidak. Siapa yang jawab? Raise hand dan sebutkan nama ya. Biar saya bisa ngisi nilai. Tabita C. Tabita, gimana Tabita? Ada di mana itu tag title? Harusnya di head Oh, betul ya. Terima kasih, Tabita. Berikutnya. Bagaimana cara membuat komentar? Apakah tag yang siku, tanda seru, strip-strip itu benar untuk bikin komentar jadi tidak muncul di browser? Ya, silakan Alvin. Oh, okay. Jadi yang begini nih yang seteklis di ini ya, di komen eh di uh, di chat. Kalau yang begini tulisan di sininya itu apakah akan muncul di browser? Betul cik, akan muncul. Uh, muncul. Nggak nggak, akan muncul di browser. Munculnya apa? cuma jadi komen doang. Hanya jadi komen aja. Oke, okay, betul ya teman-teman. Ini kalau, kalau Samuel minta di praktikumnya harus ada komen untuk nama dan uh, NRP bisa pakai komen itu ya. Oke, okay, terus lanjut masih soal berikutnya. Untuk bikin garis pakai apa, teman-teman? HRC. HRC. Pilihan Di. HRC. Gimana cara bikin tulisan bold dan italic? Tadi ada Bibi. Silakan, Jonathan. Pakai B sama I, Ci. Gimana cara nulisnya? Apakah tadi BI-BI benar? Um, benar, Ci. Ais. Yang mana, Cici? BIBI yang ini? Soal yang tadi di kuisis? Salah, sih, Saya dengarnya BIIB lagi. Oh, Cici. yang benar BIIB ya, betul. Terima kasih. Berikutnya. Kalau untuk bikin spasi pakai NB dan NBSP, benar apa salah? Brian? Betul. Okay hasil dari tag i apakah tulisan web dasarnya jadi italik true or false Kristianto true cih terima kasih oke okay. terus apa lagi nih sedikit lagi sedikit lagi satu lagi terakhir gimana cara nulis enter tapi satu kali aja apakah benar pakai yang mana Martin, silakan. Pakai BRT, tapi satu kali aja sih. ini satu kali aja. Sip, teman-teman, terima kasih. Playlist ini maksud saya ya. Siapa tahu teman-teman ada yang memerlukan. Jadi di sini maksudnya adalah mencatatkan penjelasan. Misal tentang eh, dokumen sederhana HTML. Di sini saya sudah buatkan. Saya sangat khawatir kalau sampai teman-teman waktu pertemuan di kelas itu sangat terbatas. Jadi teman-teman harus gunakan waktu di yang lainnya, misalnya teman-teman lagi santai, ya coba lihat ke sini. Nah ini saya upload di GitHub yang Halomel Studio. Saya catatkan seperti ini teman-teman. Jadi kalau nanti sampai teman-teman mungkin gangguan jaringan dan sebagainya, dan butuh catatan, penjelasan ini tuh apa, saya catat di sini teman-teman. Silahkan videonya, linknya sudah saya sertakan. Kemudian contoh penulisannya seperti apa saya sertakan. Jadi kita nggak akan ada lagi sintak yang numpuk seperti waktu di praktikum. Saya sempat lihat ada yang sintaknya numpuk banget ya. Itu kalau meriksa errornya dijamin pusing gitu. Karena masih sedikit, jadi yuk kita sama-sama rapih untuk menuliskan sintaknya. Seperti itu. Nah, seperti untuk materi hari ini juga sama. Kemarin saya sudah uploadkan di sini. Jadi kita belajar link. Ya, apa yang harus disiapkan saya juga jelaskan di bagian penjelasannya, kemudian di sini juga ada catatannya, buat link seperti apa, ini sudah saya kasih komen, mudah-mudahan membantu penjelasan untuk teman-teman. Sehingga di kelas ini kita lebih banyak ke aktivitas. Karena e, masalahnya gini ya, nanti di UTS itu kita targetnya kan bisa menghasilkan halaman web menggunakan HTML dan CSS dasar. Nah kalau kita, e, apa namanya, Kurang waktu eksplorernya akan, saya nggak yakin itu bakal tercapai. Tapi saya berharap teman-teman bisa sampai ke uh, small project-nya. Gitu. Apakah teman-teman kebantu dengan catatan-catatan tersebut dari Pak Suleman? Kemudian uh, saya juga bantu catatkan, kalau Ko Samuel juga di praktikum kasih soal-soal, itu akan menolong teman-teman untuk memahami uh, pemrograman web ini. Karena pemrograman web itu terus terang, Menurut saya sih ini programming yang menarik. Kenapa? Karena langsung kelihatan hasilnya. Langsung kelihatan tampilannya seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menarik dan teman-teman layak untuk pelajari ini dengan baik. Gitu teman-teman. Sampai sini, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Nanti kalau suatu saat teman-teman bosen dengan soal buatan saya atau soal buatan kos di praktikum, Mungkin teman-teman yang akan bikin soal gitu ya. <laughs> itu akan ada. Oke nggak penjelasannya sampai sini teman-teman? Jadi ada tempat-tempat itu ya. Mudah-mudahan menolong teman-teman. Terus um, hari ini kita review dulu sebelum saya review singkat tentang materi hari ini. Saya akan tetap uh, review untuk hari ini. Tapi ke depannya teman-teman ayolah sebelum kuliah bisa baca dulu di sana gitu ya. Kalau ada tag-tag baru yang ternyata kita nggak jelasin di kelas, teman-teman bingung, segera tanya aja. Yuk, bareng-bareng belajarnya. Seperti itu. Jadi nggak mengulang penjelasan. Baik. Ini review yang tadi, yang tentang dokumen HTML. Sampai hari ini, apakah masih ada yang bingung dengan tag ini, tag-tag ini? Kalau tidak bingung, silakan langsung dijawab. Ini artinya apa? Boleh di-unmute ya, teman-teman. Unmute, kemudian nyalakan kameranya. Masih ada yang bingung kah dengan tag HTML sederhana ini? Kalau bingung, apa yang harus diingat dari sini, teman-teman? Yang gambar orang itu bukan sih. Michael. Ya, gimana tuh ilustrasinya supaya ingat-ingat. Kalau yang oh, mereka mau annotation itu... sendiri? Oh, Enggak usah deh. Oke, okay. gimana gambar yang, orang Yang kan? HTML itu yang kayak apa bingkainya gitu. Bingkainya harus bikin habis yeah. itu. Yang headnya itu kepala. Betul. Yang uh, body itu badannya. Betul. Terus yang title itu kayak apa ya? Penanda di kepala itu. Penandanya eh, ya, yang eh, muncul di bagian kiri atas. Baik, terima kasih. Begitu teman-teman ingat ini, tidak mungkin salah tag ya. Kalau sampai ternyata bodinya di atas, baru headnya di dalam body, berarti jadinya tidak seperti ini. Jadi kalau mau dokumen HTML sederhananya betul, headnya di atas, setelah head baru body. Seperti itu. Baik, terima kasih, Mike. Berikutnya, nah ini tentang tag br, saya yakin sudah pasti tidak akan ada yang salah lagi untuk enter ya, pakai tag br. Silahkan nyanyi teman-teman. Ya. Ada yang mau nyanyi? Nggak ada. Baiklah. Ini lagu Balangko ada 5. Kalau tidak ada tag br-nya dia pasti nyatu ke pinggir seperti itu ya. Kalau sekarang udah ada tag br-nya enak, nyanyinya jadi sebaris-sebaris. Berikutnya tentang atribut dan value. Ini akan ada banyak teman-teman ya atribut dari satu HTML element. Di sini contohnya ada bg color ini namanya atribut. Kemudian ada value. Nah minta bantuan untuk mengingat-ingat. Di sini untuk value itu kadang ada yang nulisnya pakai kutip satu, tapi saya udah search secara standarnya dia tulisannya dalam kutip dua untuk value di HTML ini. Jadi kita akan menggunakan kutip dua. Kemudian untuk heading, H1 sampai H6, dari yang paling gede sampai yang paling kecil, dia punya atribut align, dan ini value-nya. Itu ada di catatan coding ya, teman-teman boleh lihat lagi. Terus untuk paragraf, ada tambahan value-nya, selain left, right, center, seperti yang H1, ada justify, ini buat rata kiri, rata kanan. Jadi nanti dilihat kalau misalnya ada soal praktikum, teman-teman, Perlu nggak rata kiri-kanan? Kalau rata kiri-kanan perlu ya silahkan gunakan yang justify. Tapi kalau di heading tidak ada justify. Dia cuma ada value-nya itu left, right, sama center. Lalu untuk tag HR, jadi kalau untuk soal yang kemarin itu menggunakan HR. ya HR-nya diatur width, kemudian height-nya, eh sorry, width sama size kalau di HR. Kemudian lainnya hanya ada tiga, right, center, sama left. Tergantung teman-teman mau posisinya di mana. Nah kita bisa kasih warna juga. Ini soal yang kemarin praktikum ya teman-teman. Bisa nggak dipakai lagi sih tag ini ya teman-teman tag font. Tapi karena di soal praktikum ada tentang warna dan jenis huruf macam-macam, ya silakan teman-teman masih boleh pakai untuk bikin tampilannya seperti yang menjawab soal praktikum ya. Ada font face untuk jenis huruf. Silakan sebutkan dengan benar nama fontnya. Kemudian bisa pakai color untuk ganti warna. Kemudian bisa ngatur size-nya. Size-nya ini jadi kita seperti di MS Word ya. Hurufnya bisa tergantung kita. Kan kalau teman-teman di awal kenalnya H1 untuk gedein huruf sama kecilin sampai H6. Nah ini juga bisa dipakai untuk masih ukuran. Kalau ukurannya beda-beda. Tapi hati-hati dengan tag itu bisa nggak dipakai lagi. Terus, nah ini materi hari ini. Kita nambah lagi materinya yaitu tentang URL. Tentang link. Ada dua jenis URL, yaitu URL relatif dan URL absolut. Kalau yang namanya URL relatif ini adalah punyanya kita sendiri, lokal. Jadi, kita memang nggak ada embel-embel, http://www itu nggak ada. Nah, ini namanya URL relatif. Jadi, hanya milik teman-teman sendiri. Teman-teman memang bikin halaman ini. Kalau yang URL absolut ini, seperti yang sudah ada, http sama www-nya seperti ini ya. Ini berarti connect ke internet, nah. Sebetulnya waktu praktikum juga ya udah kasih tahu tentang penulisan nama supaya rapi dan sebagainya. Kalau sudah mainan link, teman-teman harus sangat rapi untuk untuk penamaan, kemudian untuk uh, pembuatan folder, itu harus sangat rapi. Kalau tidak rapi, nanti kita bisa tersesat linknya. Jadi diklik uh, sesuatu yang diklik, tapi ternyata nggak nyampe ke link tersebut, nggak nyampe ke halaman tersebut yang dituju, seperti itu. Jadi harus sangat rapi. Nah, di contoh ini saya buat dua file. Filenya namanya index.html sama html2.html. Ini teman-teman bisa lihat pembahasannya. Nah, mungkin kesempatan ini mas saya akan jelaskan materi seperti ini. Tapi ke depan mungkin langsung aktivitas. Jadi teman-teman harus sangat aktif untuk melihat materi dan bahan. ya Selain dari punya kita, bisa juga lihat dari buat yang lain. Karena banyak banget referensinya. Kalau di sini... Indeks HTML itu kita kasih link. Cara penulisan link itu menggunakan tag a, hanya tag a aja ya. Kemudian atributnya href. Ini untuk atribut uh, di tag a ini. Lalu setelah itu teman-teman tuliskan halamannya, halamannya atau alamat URL atau linknya yang mana yang mau teman-teman tuju, entah itu gambar silahkan sebutkan alamat gambarnya. Kemudian ada tag title. Kalau tag title itu menyebabkan ketika gambarnya disentuh, ada informasi tambahan. Seperti itu. Nah, ini tag title. Jadi, secara sederhana, ada tag A, kemudian atributnya href. Teman-teman bisa panggil source-nya, di mana teman-teman mau link itu pindah halaman. Kemudian ada title. Kemudian atribut lainnya yang ada di tag A, ada target, teman-teman. Sebenarnya ada empat. Target, tapi kalau di sini sih kita masih belajarnya yang e, dua target ini karena yang dua ini belum berasa. Kalau secara default teman-teman tidak atur targetnya, maka dia akan pakai yang self. Ini secara defaultnya. Jadi, kalau teman-teman punya link, klik di tempat itu, maka e, halamannya akan tampil di tab itu juga. Ini yang self, sedangkan kalau yang underscore blank ini, ini underscore self ya, teman-teman. Kalau underscore blank ini akan ada muncul di tab yang baru atau tab yang lain. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman bisa atur targetnya, mau hasil kliknya itu pindah kemana? Ke halaman baru atau ke tab yang sama. Seperti itu. Kemudian, jadi nggak kaget kalau besok praktikum ya teman-teman. Itu tentang target. Kemudian kalau yang suka ngoprek warna, secara default kalau kita lihat link itu warnanya biru. Kalau belum diklik, apa-apa itu warnanya biru. Kalau sudah diklik, dia berubah jadi ungu, baik itu di PowerPoint. Juga, kalau teman-teman bikin link di PowerPoint juga seperti itu. Kalau sama sekali belum diklik, warnanya biru. Kalau sudah diklik, warnanya jadi ungu. Ketika dalam proses pencet, warnanya merah. Nah, kita bisa modifikasi di tag body. Ini ada sedikit catatan, saya catat ya. Kalau teman-teman mau bikin linknya, itu warnanya bukan biru, tapi pink. Ketika sudah diklik, warnanya jadi hijau. Dan ketika proses pencet, warnanya hitam. Ini silahkan bisa diatur di uh, tag body. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi besok kalau pas praktikum kita bisa coba langsung untuk uh, link. Kemudian kalau ini kan uh, dia di halaman yang berbeda ya. Jadi pindah begitu linknya diklik, sentuh teks untuk lihat link diklik. Ini akan pindah ke halaman dua Kalau sekarang misalkan dia pengen linknya itu di satu halaman yang sama, gimana caranya? Caranya teman-teman harus buat ID. ID ini akan menentukan berarti ini titik tertentu. Contoh, ini namanya intra link. link. Nah ini. Jadi kalau teman-teman buat ID, di sini teman-teman buat ID seperti tadi ya ke bagian dua. Kemudian membuat hyperlink seperti ini, maka ketika diklik dia akan pindah ke sini. Ini bisa pindah ke sini karena di sini ada tanda bagian 2. Kalau kita mau balik lagi ke atas tanpa scroll ya, kita bisa kasih tanda di sini bagian satu yang nanti dia akan pindah ke bagian ini. Jadi linknya ini terjadi di dalam page yang sama. Nah itu yang disebut sebagai intrapage link. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan enggak teman-teman? Besok kita akan praktikum untuk mencoba soal intra seperti itu juga. Jadi teman-teman boleh persiapkan diri supaya bisa mengerjakan soalnya. Jadi triknya itu, tolong dibuat ID supaya nanti link ini bisa menuju ke bagian ini. Tolong dibuat ID supaya nanti Link ini bisa pindah ke bagian ini. Jadi ini tanda pagar itu untuk menunjukkan bahwa dia di satu halaman yang sama. Nah kalau kejadiannya ternyata linknya di halaman yang berbeda, tapi kita udah tahu posisinya di mana. Ya tinggal kita panggil aja halamannya, kemudian dia nama ID-nya apa. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai intrapage link. Terus yang lainnya, nah ini juga ada di penjelasannya bahwa ahref itu bisa digunakan untuk kirim email ya teman-teman. Pakainya mail mailto.2 mail to. 2. Silahkan disebutkan alamat emailnya. Kemudian kalau ada CC, carbon copy, juga bisa dibuat alamat email untuk carbon copy-nya. Kalau ada BCC, blind carbon copy juga bisa dituliskan. Lalu kalau teman-teman senang dengan nulis subjek secara otomatis, juga bisa pakai subject. Kalau isi emailnya sudah ditentukan juga bisa pakai body seperti ini. Nah ini hmm, perlu dicoba sih. Terus bahan yang kedua tentang image. Nah ini sangat ditunggu-tunggu teman-teman. Bahan materi image ini. Kenapa? Karena tadinya kan kita latihannya hanya teks terus kan. Nggak ada gambar sama sekali. Nah kalau sekarang mau nampilin gambar gimana? Kita bisa pakai tag namanya tag IMG. Kemudian, atribut yang ada di tag img ini ada src. Silahkan dipanggil nama filenya. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena saya gabungkan setiap gambar itu ada di satu folder. Mulai sekarang, mendingan teman-teman juga ikut merapikan bahwa kita harus punya satu folder, namanya image. Kemudian, berikutnya, nah ini. Ini menarik dan cukup tricky juga. Jadi silahkan disimak penjelasannya ya kalau di waktu praktikum ini nggak cukup. Ini tentang image map. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin link tapi di areanya area tertentu. Maka teman-teman bisa menggunakan image map. Nah image map itu pakai tag namanya tag map. Tag map ini ya teman-teman. Lalu jangan lupa diberi nama. Misalnya di sini seperti contohnya foto Meli. Nama ini akan dipakai untuk use map ini. Jadi kan sebelumnya kita sudah kenalan dengan tag IMG SRC, kemudian ini adalah alamat dari gambarnya. Nah, supaya gambar ini bisa connect dengan area-area yang kita pilih, maka dia menggunakan atribut use map lalu panggil nama dari mapnya. nya seperti itu. Di sini sih saya contohkan kalau area yang mau di-link itu adalah area yang bagian kacamata aja. Nah saya pakai aplikasi Paint untuk mencari koordinat. Ini tuh gambarnya tuh dari mana ke mana sih? Ya, oh dari sini sampai ke sini ini kotaknya ini saya kuningin. Seperti itu. Mode-modenya untuk shape-nya ini ada tiga, ada rectangle, ada circle sama ada poli teman-teman ada tiga dengan cara penulisan koordinat yang berbeda kalau dia rectangular maka dia butuh 4 titik titik X, Y satu bagian ujung kemudian titik X, Y dua bagian akhirnya jadi dia ngebentuk kotak gitu ya seperti itu tapi kalau teman-teman pakai shape-nya yang cycle maka dari gambar, dari gambar ini misalkan saya mau ambil mulutnya gitu ya Teman-teman cukup butuh titik XY yang titik pusatnya karena cycle kan lingkaran. Kemudian kita butuh radiusnya. Nanti dia akan ngebaca keseluruhan dia titik XY pusatnya di mana, radiusnya berapa, jari-jarinya berapa, seperti itu. Nah, itu digunakan untuk cycle. Untuk yang siapnya cycle. Perlu dicoba ya, teman-teman. Yang terakhir itu untuk yang poli. Kalau poli itu poligon berarti terserah kita. Misalkan teman-teman pengen Ambil alisnya ya silahkan dicari titik xj satu-satu ya sampai ngebentuk alis seperti ini. Disebutin semua titik XJ-nya. Jadi ada tiga mode. Kalau di contoh ini sih saya hanya pakai yang rectangle untuk ngambil bagian kacamata. Seperti itu. Tetap jalan di browser-browser ya. Ini tag marki. Silahkan kalau teman-teman mau coba-coba. Atributnya macam macam ya ada behavior, direction, Width, scroll amount, scroll delay ini bisa bikin animasi sederhana di HTML pakai markup. Tapi nggak dibahas lebih lanjut sih karena ini bukan standar HTML elemen. Terus bahan terakhir kita ini iframe. Kalau iframe ini seperti kita punya bingkai. Kalau pernah belajar pemrograman web zaman dulu ada namanya frame. Jadi kita satu page itu dibagi ada frame-frame seperti itu. Nah tapi itu sudah nggak dikembangkan lagi, nggak ada. Yang masih ada itu iframe, meskipun ini banyak dikuncinya. Ya, sekarang yang saya contohkan di sini sih, ini tentang halaman uh, lokal. Ya, jadi page-nya punya kita seperti itu. Nah, silahkan teman-teman boleh lihat uh, materinya hari ini tentang link image sama iframe. Sampai sini dulu, silahkan ada pertanyaan kah?